Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi bertemu kembali dengan channel youtube Edi Gunawan Official Kali ini kita akan mendengarkan kembali kalimat motivasi paling dahsyat untuk membakar semangat kita Semoga kita semua selalu semangat dalam menjalani hidup ini Setiap perbuatan yang membahagiakan sesama adalah suatu sikap yang mencerminkan pribadi yang mulia Ketika tak ada kata terucap Diam Mampu mengungkapkan apa yang tak terkatakan Tak semua bisa memahami tapi sahabat selalu mengerti, hargai apa yang kamu miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimilikinya. Jangan sesali. Apa yang telah terjadi kemarin Tapi jika kamu tak mampu menjadi lebih baik hari ini Kamu patut menyesali Berpikirlah sebelum berbicara Karena dengan begitu Kamu akan mengurangi kesalahan apapun yang mungkin akan terjadi jika kamu percaya pada dirimu tak ada yang dapat menghentikanmu untuk mencapai apa yang kamu inginkan lakukanlah yang terbaik sekarang karena akan lebih buruk bila menyesali yang sudah berlalu Dan mengkhawatirkan yang akan datang Saat dua sahabat menjadi kekasih Itu ketulusan Saat dua mantan kekasih menjadi sahabat Itu kedewasaan terlalu sombong untuk berpikir kamu tak membutuhkan teman terlalu naif untuk berpikir semua orang adalah temanmu setiap orang dibesarkan dalam upaya yang berbeda menghargai perbedaan adalah Hal yang mungkin sulit Tapi harus selalu dicoba Jika kamu memiliki Keinginan untuk memulai Kamu juga harus mempunyai keberanian Dan keinginan Untuk menyelesaikannya Bukan hanya mengakhiri Lupakan kenangan burukmu Ketahuilah bahwa kenangan buruk akan selamanya kamu ingat Jika kamu sendiri tidak berusaha mengakhirinya Alangkah indah jika setiap menit yang kita habiskan menjadi berarti Berarti untuk orang lain juga berarti buat diri sendiri Sahabat sejati Memberikan waktu Di saat tawa hadir Maupun di kala Air mata mengalir Selama kamu yakin Tak ada yang tak mungkin Percaya diri Kamu lebih hebat dari yang kamu pikirkan dalam hidup jangan miliki rasa takut pada dia yang membencimu tapi kamu harus hati-hati pada teman yang pura-pura memelukmu jangan membalas mereka yang membencimu tersenyum dan berbahagialah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 Ya Allah, aku mohon kepadamu jiwa yang merasa tenang kepadamu, yang yakin akan bertemu denganmu, yang ridho dengan ketetapanmu, dan yang merasa cukup dengan pemberianmu.